gimana cara mempertahankan status jomblonya status jomblonya shalom guys apa kabar semuanya back again with us cc enjoy di Bali So di video kali ini aku mau ngejawab Q&A yang dua minggu lalu aku posting di Instagram buat teman-teman semua yang mau ngasih pertanyaan bebas Baru kali ini kejawab karena kesibukan yang sungguh luar biasa, yang terpana dan yang terpaksa So hari ini juga cukup sibuk, terus malam ini baru dapet like free time, Bunda So di sini ada Sekitar, ya sekitar 12 ya 12 pertanyaan um, pertanyaannya sungguh luar biasa ya, campur aduk dan terima kasih buat semua yang udah nanya kita mulai aja pertanyaan yang pertama itu um, bagaimana sih kak rasanya kuliah di Bali dan emang milih kuliah di Bali dari Aman Rizlo yang mewakili perasaan saya pribadi kuliah di Bali itu sangat menantang sekaligus santai. kenapa saya bilang uh, sangat menantang sekaligus santai karena di sini itu kita bebas berekspresi ya sebagai anak muda karena banyak banget tempat yang sangat menyenangkan, instagramable, banyak tempat dugem, banyak tempat nongkrong yang itu sangat apa ya hits lah pokoknya. jadi kalau Kuliah di Bali itu sebenarnya mungkin ini di, di uh, perguruan tinggi kita ya Politeknik Negeri Bali itu enggak terlalu enggak terlalu yang kita itu bebannya terlalu berat gitu karena politeknik itu kan 50 uh, teori 50% praktek. Jadi Ya, balance gitu. Uh, di Bali itu pulau dolar. Wow. Nah, no, no, no, no. Di sini itu semua, semua semuanya serba, serba apa ya? High class lah gitu. Kalau kita sebagai mahasiswa yang nggak bisa nge uang, nggak uh, bisa nabung, nggak bisa um, make uang kita seharusnya gitu. Apalagi di daerah Kuta Selatan, di tempat kita kuliah ini. Spot-spot pelancongan yang banyak banget. Pelancongan, pelancongan nih, uh, tempat wisata ya, spot wisata. Kalau bahasa Malaysianya pelancongan, maaf guys, <laughs> maaf guys. Kalau bahasa saya terkadang campur bahasa Sabah karena memang saya lahir besar dari Sabah. So, even when we stress pun, uh, pulang dari kampus kita akan terus ke pantai karena banyak banget pantai yang dekat dengan kampus kita. Emang kemarin milih kuliah di Bali. Jadi, memang kita milih untuk kuliah di Bali ya, karena saya memang suka dengan pariwisata. Suka pun saya taruh di pilihan ketiga karena memang berharapnya masuk di hubungan internasional. Tapi apalah dayaku yang mungkin uh, tidak mampu berkecimpung di hubungan internasional, atau memang jalan pun sudah di sini gitu. Dan aku mensyukuri akan hal itu. Pertanyaan kedua pengen tanya Kris tinggimu berapa dari Norlina? Ya, oh, ya. OMG <laughs> kalau tingginya aku sendiri itu uh, 167 cm sebelum corona ya sekarang karena musim corona turun 1 cm jadi 166 nggak tau kenapa nggak tau kenapa mungkin karena banyak makan banyak relax tidak beraktivitas banyak jadi tingginya menurun trust or not ya emang segitu ya. Pertanyaan ketiga itu, tips m trik sebagai mahasiswa di Bali dari AS, ANDIMA, OMG. Ini adik yang sangat kece, adik kelas aku, eh bukan adek kelas ya. Uh, kita ketemu di Makassar, waktu ada Indonesian Future Leader, uh, delegasi perwakilan seluruh provinsi di Indonesia. Jadi Mas Andi ini mewakili Jawa Timur dan... Yeha! Teman-teman mau tahu, dia lolos SMPTN 2020 itu di Politeknik Negeri Bali So, makanya dia tanya pertanyaan tips and tricks sebagai mahasiswa di Bali Kalau dari aku pribadi, yang pertama tipsnya menjadi mahasiswa di Bali itu Harus berpikiran terbuka Kenapa harus berpikiran terbuka? Balik lagi Yang tadi yang aku bilang waktu, bagaimana sih rasanya kuliah di Bali itu ya Karena di Bali itu kita um, um, Melihat budaya yang sangat bercampur ya bukan bukan budaya yang di Indonesia sendiri tapi budaya dari luar negeri itu juga di sini semuanya kita bisa lihat jadi um, kita harus bisa tahan hati tahan mata ya karena everyday disini, di sini jalan di jalan-jalan itu bulenya ya berbikini aja karena memang panas banget jadi kita harus berpikiran uh, berpikiran terbuka yang pertama yang kedua itu kuliah sambil kerja. Kenapa kuliah sambil kerja? Apalagi um, um, kita sebagai anak pariwisata yang ngambil jurusan pariwisata itu memang diwajibkan untuk kita itu um, bisa kuliah sambil kerja. Teman-teman, kalau mau masuk di jurusan pariwisata, saya sarankan untuk ambilnya di Bali karena di sini kita bisa, meskipun di semester awal kita udah bisa. Masuk ke dunia industri di sini ada yang dinamakan daily worker So daily worker itu kita akan pergi ke hotel untuk bekerja selama um, minimal ya 8 jam Minimal 8 jam maksimal pun overtime 9-10 jam ya kalau di hotel-hotel di Bali Kenapa diwajibkan supaya kita tidak shock ketika kita magang nanti masuk di industri karena banyak banget Kasus-kasus uh, mahasiswa yang magang itu mereka shock dengan dunia kerja itu seperti apa So bonusnya uh, anak pariwisata mahasiswa di Bali itu kita bisa belajar gitu gimana sih dunia industri Gimana sih kerja di uh, dunia perhotelan Jadi for me itu sangat menyenangkan banget Um, selain dapat teman banyak, selain tahu tentang dunia perhotelan dan per perindustrian, kita juga dapat fee. itu itu yang sangat seru pokoknya. jadi kalau stres kalau stres pelajaran, kalau stres, stres pelajaran, uh, kita masuk ke dunia hot itu sangat menyenangkan buat saya pribadi ya. dan saya bersyukur akan hal ini gitu. relate banget sama passion, passion aku pribadi untuk kuliah di dunia ke pariwisataan Andi juga nanti bakal tahu rasanya seperti apa Dan itu bener-bener pokoknya menyenangkan lah personality kita tuh akan dilatih seperti apa gitu. yang keempat ini pertanyaan dari Nirwana gimana caranya biar tetap semangat kuliah yang menguras pikiran karena tugas OMG, kita sama ya. Penderitaan mahasiswa itu kalau bukan pacar ya tugas gitu. Um, di sini aku ada catat um, one 1 2 3 4 5. tips. Yang pertama itu rajin berdoa tentunya ya sesuai agama masing-masing. Karena dengan dengan berdoa atau kita sembahyang itu membuat hati kita tenang gitu. Jadi, kita bisa refleksi ref, refleksi diri gitu ya. Yang kedua, ingat wisuda. Ingat wisuda tentunya. Ketika kita mengingat wisuda, maka kita akan semangat lagi untuk kuliah gitu kan. Nggak mau dibilang mahasiswa sejati. So, itu tips dari aku. Yang ketiga, berteman sama yang ulet belajar atau yang hobinya belajar. Jadi, kalau tips dari aku pribadi, cari teman yang memang hobinya belajar gitu. Jadi, kita bisa keikut untuk termotivasi dari kerajinan dan kerajinan, kerajinannya dia pribadi karena tips memilih teman ini penting ya kalau kita berteman semua sama teman yang malas so kita pun juga keikut sama hobi hobi yang malas aku pengen ngobrol banyak sih soal pertemanan ini tapi di next video aja ya yang keempat, nonton vlog Cece dan Joy pasti kalian semangat. Enggak <laughs> guys ya, bercanda doang. Tapi kalau ada waktu ya ditonton ya dari awal sampai akhir. Di sini sih banyak kegiatan kita afirmasi aja. Karena belum banyak waktu kemarin di semester 1 2 itu kita masih agak sibuk so belum sempat bisa buat banyak video. Kita buat video pun ketika mengabadikan momen bareng teman-teman. Yang kelima perbanyak bermimpi atau buat target nah ini penting banget yang bisa buat kita semangat kuliah itu ya karena mimpi kita kemudian kalau aku pribadi aku sering buat target teman-teman aku lihat ya aku nulis target enam bulan ini aku mau ngapain aja gitu aku mau ada agenda apa aja aku tulis terus yang kelima ini pertanyaan dari Nirwana HRN lihat pacarnya dong wajib OMG Punya pacar gak ya? Nanti aku aku taruh fotonya di sini ya pacar aku siapa. Yang udah kepo banget nanti kalau yang udah lihat kalau yang kenal boleh komen di bawah ya. Pacar <tuk> aku siapa tapi jangan kaget ya guys. <tuk> Sampai batuk ya bahas pacar. Yang keenam apa saja keindahan yang ada di Bali dan wisata apa saja yang wajib dikunjungi saat ke Bali dari Johan bin Saleh. Yang pertama apa saja keindahan di Bali ya yang pasti banyak bule ganteng ya dan itu indah-indah banget <laughs> Ya keindahan di Bali banyak banget ya kalau aku sebutin satu persatu mungkin kurang menggambarkan keindahan di Bali itu seperti apa Nanti boleh cek langsung aja di Youtube apa sih keindahan di Bali pasti yang keluar pertama itu adalah pantai-pantainya Of course ya Oke okay ya, kalau yang wajib dikunjungi di Bali, of course pura, pura atau temple, wajib banget dikunjungi karena banyak banget temple di Bali yang um, ikonik banget buat kita foto, buat kita foto. Tapi ada some juga kita nggak bisa foto sembarangan di purnya. Tapi yang paling terkenal itu pura Luhur Uluwatu. Pasti kalau misal rombongan ke Bali itu pasti kita foto rombongannya di sana. Uh, pertanyaan selanjutnya Pertanyaan ketujuh Gimana caranya mempertahankan Status jomblonya yang mungkin selama ini kalian berdua banyak yang ngefans Tebak ini pertanyaan Dari siapa Firsta Witi Hmm Pertanyaan sungguh sakit ya Malam minggu pula Gimana perasaan punya temen afirmasi Di Bali Dua poin ya pertanyaannya Yang pertama A, gimana cara mempertahankan status jomblonya so uh, status jomblo bisa dibilang kita mempertahankan ya karena memang kita berdua memang uh, belum punya pacar bukan gak punya karena kita mau apa ya mau bilang tapi takut dosa <guluh> takut dibully guys nggak deh um, aku catat tiga poin sih <tuh> yang pertama itu Um, dengan tidak membangkitkan cinta sebelum waktunya jadi kalau mau mempertahankan kejomloan temen-temen itu uh, tips dari aku pribadi jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya it's mean like kalau belum waktunya pacaran dia ya jangan pacaran dulu gitu kalau misal kamu boleh ngehandle udah bisa jaga hati orang lain kamu udah bisa jaga hati kamu sendiri oke okay itu no problem, gitu itu kan haknya teman-teman semuanya tapi kalau kami pribadi, kalau aku pribadi ya aku pribadi, aku merasa masih masih belum bisa untuk uh, menjaga hati someone special dengan segala kesibukanku yang ada karena aku banyak banget kegiatan yang masih aku mau kerjakan kalau aku sibuk, nanti aku gak, gak boleh merhatiin gitu tau gak ya drama dunia percintaan itu seperti apa aku pun tidak sanggup membayangkan yang kedua sibukkan diri sibukkan diri udah pasti ya aku juga banyak ikut organisasi dalam dan luar kampus di kampus sendiri aku masih sibuk dengan organisasi hmm, putra-putri kampus terus juga ada UKM juga terus hmm, ini yang paling sangat menyibukkan diri aku akhir-akhir ini sama Joy uh, di Club kita ada klub debat ya klub, klub debat. Jadi bener-bener yang kita tiap tiga kali seminggu itu harus latihan, harus nguras otak juga. Bener-bener, bener-bener tekanannya juga ada gitu. Soalnya, apalagi kita memang um, dikirim oleh kampus untuk perwakilan debat ya. Jadi kita harus bener-bener juga kasih effort ke sana, gitu. kasih pay attention di sana. Terus yang ketiga itu perbanyak makan Kalau Cece sih hobinya makan ya Kalian tahu sangat-sangat-sangat tahu Seperti apa diriku yang fana ini um, Gimana perasaannya punya teman di Bali? Tentunya luar biasa ya Sungguh bersyukur banget aku punya kalian uh, Kalian yang nonton video ini Cece mau bilang kalau Cece tuh sayang banget sama kalian semua Sampai menangis guys ini guys ngomongnya Pokoknya kalian itu akhir-akhir ini um, karantin at home Aku ngerasa kalau pertemuan kita itu singkat ya Pertemuan kita itu sisa 2 tahun lagi Dari awal kita ketemu, awal kita membangun kekelu kekeluargaan di afirmasi angkatan 2018 kita yang dari latar belakang yang berbeda, apalagi um, sama teman-teman Papua yang sungguh luar biasa ya, so bersyukurlah itu punya kalian semuanya, teman-teman afirmasi Papua, Papua Barat, apalagi um, 3 T yang sudah bener-bener Cece anggap adik sendiri, Cece anggap keluarga yang sangat dekat gitu ya selama di Bali. Banyak suka duka, kalau mau ngomongin suka duka kita di next video aja ya, karena kayaknya nggak kuat gitu Banyak banget tantangan 2 tahun ini bareng kalian Pokoknya doa CC, kita semua bisa lulus bareng, masuk bareng kita harus lulus bareng So wish us all the best ya, semoga tetap semangat, kita doain corona ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas perbanyak aktif per banyak aktivitas pertemuan positif yang biasanya kita lakuin di pantai di kosan dimanapun itu kita lanjut di pertanyaan nomor 8 for Kak Joy, seberapa sayangnya sama abang, Cece, Kak Mila, Onel, sama Mama Papa dari Temi Timate Oh ini pertanyaan buat Joy ya so nanti dijawab di bagian Joy dan for your information Kakak Temi Cici punya adik lagi satu, Andre Kamarudin yang sekarang sekolah di Jawa Hai Le, kalau nonton video ini semoga sehat selalu ya Le Cici miss you so much Jaga kesehatan, jangan nakal-nakal, rajin doa pagi rutin, rutin apa ya? Kalau olahraga sih ya kamu olahraganya top banget ya karena Andre ini basketball player ya di sekolahnya so dia kalau olahraga udah pastilah mereka sungguh sudah sudah apa ya sudah sungguh terlatih kalau di dunia perolahragaan cepat-cepat lulus ya lea supaya bisa kuliah dia udah udah setahun lebih sih Cece nggak pernah jenguk dia di jawa soalnya nggak dapat libur sedih banget rindu banget sama toiletolenya aku Oke, okay, move di pertanyaan 9, gimana caranya tetap happy, ngejalanin masa-masa di rumah aja. Apa makanan kesukaan kalian? Oh my god, bahas makanan lagi, guys. Apa hal yang paling disyukuri punya kakak? Kayak Christika Kamarudin pertanyaan dari Komodo. Jangan yang punya Pulau Komodo ya. Um, Poin yang terakhir, apa yang disyukuri punya kakak seperti Kristika Maruni nanti dijawab di partnya Joya ya. Kalau buat cece pribadi uh, daring karanting ini, masa-masa COVID ini, yang boleh aku kasih tipsnya itu nonton video para pejuang garda depan untuk uh, menangani COVID-19. So itu buat kita merasa kayak kita seharusnya bersyukur gitu kita boleh. Boleh diam di rumah untuk menolong supaya virus ini cepat berlalu. So terima kasih buat semua pejuang garda depan menangani COVID-19 ini. Semoga kita berdoa bencana ini cepat berlalu. Untuk makanan kesukaan Cecep pribadi, kayaknya Cecep suka semua deh, tapi... Um, kalau makanan kesukaan yang cepat aku cari gitu ya. Cepat aku cari kalau lagi pengen keluar makan gitu. Pastinya mie ayam, mie ayam dan nasi B2. <laughs> Suka banget sama nasi B2 ya, apalagi di Bali tuh enak banget. So, teman-teman harus cobain. Pertanyaan ke-10. Dari karamel macchiato 13 siapa itu? Nggak tahu saya? Pertanyaannya, you know there are many definition about happiness. I wanna ask you guys, what does happiness means to you? And you know, kita afirmasi udah nganggap Cece itu kakak, bahkan mami kita di Pulau Seribu Pura, it's mean Bali. Menurut Cece, siapa yang paling chill this You know what I mean? Be honest, please. OMG ini, ini kayaknya make akun akun fake ya akun kedua ya kayak aku tahu siapa yang nanya ini aku jawab poin pertama dulu ya so buat aku pribadi kebahagiaan itu dimana ketika aku bisa mensyukuri who I am ya siapa siapa diri aku yang sebenarnya kemudian apa yang menjadi kekurangan dan kelebihanku bahkan kesuksesan dan kegagalanku berusaha untuk tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain karena sejauh apapun kita membandingkan diri dengan orang lain kita tidak bisa memaksa untuk kita jadi seperti mereka so just be yourself so I just be myself Cc Kristia guys oke okay? Uh, and you know, kita afirmasi udah nganggap Cici seperti kakak, bahkan mami tua banget kak diriku ini Kalau kakak aku masih terima, tapi kalau mami belum waktunya, please, hello <tuk> Iya ya um, Apa karena memang punya uh, jiwa ke kekakaan atau keibuan ya Karena mungkin saya punya banyak adik, so memang aku kalau masalah masalah siblings masalah saudara itu cepet banget tersentuh ya kayak aku sangat care sama mereka apalagi di tanah rantau ini jadi kayak aku mengganti aku menggantikan posisi mamaku sekaligus sebagai kakak dan juga sebagai mahasiswa gitu ya di tanah rantau dan aku bersyukur banget aku menjadi salah satu kakak yang bisa untuk uh, ngejalanin tanggung jawab itu ya bener-bener salah satu apa ya hal yang aku syukuri gitu loh yang terjadi di hidupku jadi aku belajar banyak dengan aku ngehandle adik-adik aku di tanah rantau gimana jadi kakak yang baik itu udah jadi jadi kebiasaan aku buat orang lain pun aku memperlakukan mereka seperti adik aku sendiri apalagi kalau aku dengar ada yang diantara mereka sakit ya teman-teman afirmasi 2018 kayak meskipun Meskipun aku coba untuk tidak memikirkan mereka, tapi ketika aku mendengar hal itu, kayak aku nggak tenang gitu. At least aku tanya gitu, sakit apa? Terus aku cariin obat. Kalau aku punya obat pun, aku berusaha untuk kasih gitu. Jadi aku paling nggak bisa ngeliat teman-teman aku sakit di tanah Rantau gitu, karena aku tahu banget rasanya. Thank you so much guys nanti um, Boleh komen Boleh komen di bawah Segala kekurangan dan kelebihan Apa-apa <laughs> yang belum aku jawab Nanti teman-teman um, bisa Komen di next Q&A yang selanjutnya ya Nanti Joy akan ngelanjutin di pertanyaan di bagian dia Karena dia sibuk banget juga Aku ngajak buat video pun Dia masih belum bisa gitu Kalau aku nungguin dia Video nggak kelar-kelar gitu Karena masih banyak video yang aku harus buat So thank you so much guys for watching See you in the next video Jangan lupa like, comment, and subscribe tetap stay healthy Love from Bali And God bless you